vitamin yang sangat membahagiakan di vlognya Leslar Entertainment ya Masya Allah kebahagiaan selalu kita dapatkan lewat vlog-vlog terbarunya Leslar mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga Lesti dan Bilar dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin kita lihat persahabat teman ini diunggah kembali oleh akun sahabatotaing underscore leslar, namun kita salfok banget ya dengan kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, walaupun usia gue udah kepala tiga, tapi lihat mereka tiap hari tuh jadi berasa kayak waktu pacaran dulu sama Pak Su Cengar-cengir gak jelas katanya tuh Masya Allah banget ya Memang idola kesayangan kita selalu bikin kita happy dan selalu bikin nyengir sendiri para sahabat. Dan komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari aku, Neneng Prasetyo. Di situ dikatakan, aku juga udah kepala empat dibikin berasa muda kalau lihat pasangan idolaku ini. Dan idola satu pasangan lagi, yaitu A'arafina Gita. Dua pasangan yang aku suka banget. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Semoga kita juga selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Kemudian tersahabat disimak juga di kabar Indosiar. 16 jam yang lalu atau unggahan kemarin persahabat ya, Indosiar ini mengunggah sebuah fosingan foto ekspresi para juri DA5. Yang pertama ekspresi A A.A.Nasar itu terkejut persahabat. Dan kita lihat juga ekspresi Papa Fildan itu ngakak ya. Dan kita lihat juga ekspresi dari Dewi Persik itu tegak dan Selanjutnya ada ekspresi dari Bunda Lesti terharu. Ekspresi juri waktu lihat penampilan peserta audisi itu bersahabat Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Setelah melewati proses audisi yang panjang, gimana sih perasaan Dangduter saat lihat peserta yang unik-unik? Mimin kepo nih, gimana ekspresi kalian saat nonton audisi di The Academy 5? Coba komen di bawah, katanya itu persahabatnya. Namun kita salpok dengan beberapa komentar. Salah satunya dari akun Bu Is disitu mengatakan, Min, kapan mulai konsernya nih? Katanya tuan yang bertanya mengenai konsernya, persahabat. Dan kita lihat juga jawaban langsung dari akun Dangdut Akademi Indosiar. Disitu jawabannya, Pantengin terus ya, Besti. Pasti bakal kita update. Tuh, pantengin terus nih untuk akun Dangdut Akademi Indosiar karena bakal diupdate untuk jadwal tayang konser Dangdut Akademi 5 mudah-mudahan ya tentu acaranya lancar acaranya lebih wow dari sebelumnya Amin. kemudian bersabar disimak juga momen semalam yang bikin kita bahagia juga saat melihat Abang L menemani Papa Bundanya berolahraga ini Masya Allah banget ya dan sangat menggemaskan. Abang Fatih semalam pun menjadi primadona, luar biasa Abang El, memang semuanya stalfok dengan Abang Fatih yang sangat lucu, ganteng dan pinter, ini Masya Allah banget, pokoknya bahagia, ter <tuh> pokoknya bahagia terus untuk Abang El, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang, amin. Selanjutnya, persahabat disimak juga diunggah IGNya Leslar komik. Ini mengunggah sebuah postingan ada DM yang masuk nih persahabat ya. Ini sih luar biasa, kebanggaan juga untuk kita semuanya. Karena Leslar, Les Tibilar itu sangat menghargai pemberian dari siapapun. Termasuk pemberian dari fans yang sangat mencintai Leslar ya. Kita lihat di sebuah kalimat yang di posting B Alhamdulillah senengnya baby walker yang diceritain waktu itu dipakai abang pertama tidak nyangka dan tidak ngeh tapi perasaan saya kok pernah lihat pas cocologi kayaknya iya walau mainannya dilepas dan bawahannya nggak kelihatan tapi salut sama leslar tidak memandang harga Masya Allah inilah kebanggaan untuk warga Konoha Lesti Bilar ini sangat menghargai pemberian dari fans yang sudah memberikan hadiah untuk Abang L Ini wajib kita acungi jempol banget ya Tak memandang harga, inilah yang semakin kita bangga kepada Lesti dan Bilar Ini luar biasa Kemudian juga persahabat disimak di unggahan L2W Ini info yang sangat membahagiakan Alhamdulillah Hasil akhir voting di aplikasi Jux, Lesti berada di posisi pertama. Ini juga kado spesial di ulang tahunnya Bunda Lesti. Sudah dipastikan, Lesti Kejora akan mendunia dan go internasional. Dengan perolehan voting 65,3 juta voting. Inilah kabar baik yang kita dapatkan hari ini Tak sia-sia dengan kekompakan seluruh fans yang ada Masya Allah Bangga dengan last lovers, lesti lovers, di lovers Masya Allah banget kalian luar biasa Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun L2W Kita menang guys, ya Allah Tangan mimin temor parah terakhir Ford di 2 detik terakhir Jux ID terima kasih bikin tangan tremor Bukti kami, SS di sebelas ke tepat. Kado Dede, Allah, Lesti Kejuaraan Masya Allah, banget ya. Ini kado yang sangat membahagiakan untuk Lesti. Alhamdulillah, berada di posisi pertama sampai voting ditutup. Ini kebanggaan dan alhamdulillah, warga Konoha pun tenang nih bersahabat ya. Sudah menang, sudah juara, Masya Allah, kita patut bersyukur. Alhamdulillah kekompakan semakin solid dan alhamdulillahnya terjaga dengan baik kalian hebat kalian the best untuk Leslar lord lovers kemudian juga persahabat ya info yang sangat membagakan juga dan membahagiakan kita dapatkan saat semalam ini ada tanya jawab nih persahabat ya dari habib osman dan papa bilar diunggah oleh akun apartemen bintaro buat dedek persahabat kita simak ya di sini Babi Busman bertanya kepada Bapak Bilar Kalau Rabu bisa nggak Rabu katanya tuh Wow ini tentunya mengenai jadwal nih persahabat Kita lihat juga selanjutnya jawaban dari Bapak Bilar itu jawabannya nge-host tadi persahabat ya Nge-host Kata Bapak Bilar nge -host. dan kita lihat juga Bapak Bilar menjawab program ini Program DA katanya tuh sama istri aneh Wah wow, Masya Allah banget ya Insya Allah Papa Bilar akan menjadi host di program Dangdut Akademi persahabat ya. Kita doakan, kita tunggu saja kejutannya. Karena hari Rabu, Insya Allah Papa Bilar syuting dan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya, tak hanya program DA, Papa Bilar pun ada program. Tasbih lagi setingnya subuh persahabat Ini kabar baik juga yang kita dapatkan Kita lihat tuh acara subuh juga ada Acara tasbih bersama Ustaz Suki Berjalan kembali doakan yang terbaik ya untuk idola kita Minta doanya, minta support dan minta dukungannya untuk kalian semua Untuk Lesti dan Bilar Kita juga masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.